Halo guys, selamat datang di channel tutorial official Nah di video kali ini, saya akan membuat tutorial yaitu cara mengaktifkan layar transmisi di HP Infinix Q9 Play Atau HP Infinix yang lainnya juga bisa Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau ke tutorialnya bagi kamu yang berhubung di channel tutorial official Jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official Dengan cara menekan tombol subscribe Nah, sahabat ini dia cara mengaktifkan layar transmisi di HP Infinix. Bagi sahabat, untuk cara mengaktifkan layar transmisi di HP Infinix, langkah pertama kita masuk ke pengaturan ponsel, sahabat. Jika sudah masuk ke pengaturan ponsel, kemudian kita scroll ke bawah ya guys ya. Di sini kita masuk ke menu koneksi lainnya. Jika sudah masuk ke menu koneksi lainnya, di sini ada menu lagi, yaitu transmisi. Kita masuk ke menu transmisi. Nah, sahabat jika sudah masuk ke menu transmisi, kemudian di sini ada titik tiga di sebelah kanan atas. Kita klik yang ini. Kemudian di sini ada menu aktifkan layar nirkabel. Kita aktifkan yang ini, sahabat. Kemudian di sini ada enable listen mode, kita aktifkan yang ini. Kemudian di sini ada enable autonomous go. Kita aktifkan yang ini juga. Kemudian untuk WPS-nya di sini kita pilih default aja ya, guys ya. Kemudian untuk listen channel, kita pilih auto saja. Kemudian di sini ada operating channel, kita pilih auto saja. Nah, caranya cukup mudah sekali kan guys? Nah sahabat, itu dia cara mengaktifkan layar transmisi di HP Infinix Hot 9 play atau HP Infinix yang lainnya juga bisa.